Assalamualaikum, selamat datang di channel DHCC, kali ini aku mau bikin menu ayam suwir kemangi, ini benar-benar enak banget dan rasanya pedes gurih banget buat kalian yang pengen tahu caranya langsung aja tonton video ini sampai habis ya dan jangan di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang langsung aja ini aku mau siapin bahannya ini aku pakai 300 gram ayam yang udah aku filet ini aku pakai bagian dada dan aku pisahin dari kulitnya ya ini aku udah siapin pancinya ini udah aku didihin airnya seperti ini dan ini ayamnya mau aku rebus dulu ini aku masukin semua ayamnya seperti ini kalau semua ayamnya udah masuk ini mau aku tutup dulu biar cepat matangnya nah ini udah setengah mendidih seperti ini ya ini udah sekitar lima menit aku rebus ini mau aku balik-balik dulu supaya ayamnya itu matangnya merata nah seperti ini kalau udah aku balik ini nanti mau aku tutup lagi biar cepat juga matangnya tutup dulu, nunggu hingga beberapa saat lalu aku mau siapin untuk bumbunya dulu, sambil nunggu ayamnya mateng, ini aku kasih 2 siung bawang merah, kasih 4 biji kemiri aku kasih 3 siung bawang putih serta aku kasih cabai rawit keriting seperti ini, juga aku mau kasih cabai rawit kecil seperti ini biar tambah pedas, tapi kalau kalian suka pedes, kalian bisa kurangin cabenya. ini aku tambahin air aja, biar nggak terlalu pakai minyak kalau kalian mau blendernya pakai minyak juga enggak apa-apa nah ini aku halusin dulu bumbu-bumbu yang udah aku siapin tadi ya nah setelah aku blender bumbunya ini aku mau angkat dulu ayamnya ini ayamnya udah mateng aku matikan dulu kompornya dan aku angkat dulu ayamnya seperti ini angkat semua ini tulangnya juga ikut aku rebus sekalian sayang kalau dibuang Nah, kalau udah diangkat seperti ini, aku masukin dan aku rendam di air dingin supaya cepat dinginnya. Ini ayamnya mau aku suwir-suwir dulu ya. Jadi ini untuk ayamnya kita suwir-suwir pakai tangan aja seperti ini. Lakukan semuanya sampai ayamnya kita suwir semuanya. Nah, ini ayamnya udah mau habis, aku suwir yang terakhir ini. Ayam suwir ini, kalau dipakai untuk lauk juga enak banget. Sebenarnya, ini juga bisa untuk isian nasi bakar. Jadi, ayam suwir ini benar-benar cocok banget untuk lauk dan juga isian nasi bakar. Nah, ini udah siap. Ayam suwirnya ini mau aku siapin dulu pennya. Aku mau panasin dulu minyaknya untuk menumis-numis bumbu yang udah aku halusin tadi. Jadi, supaya tidak langu, untuk bumbunya aku tumis dulu pakai minyak yang enggak terlalu banyak karena aku kalau masak tuh enggak suka pakai minyak terlalu banyak dan ini bumbu yang udah aku halusin ini mau aku tumis dulu di minyak yang udah aku panasin tadi ya Nah seperti ini aku masukin semuanya lalu aku tumis-tumis sebentar nanti kalau sudah menyusut ini airnya ini nanti aku akan tambah sedikit air seperti ini supaya enggak terlalu kering untuk sphere ayamnya Nah aku aduk-aduk dulu semuanya sampai selesai Nah kalau udah mendidih seperti ini Ini aku aduk lagi agar airnya sedikit menyusut Kalau sudah sedikit menyusut Nanti baru aku mau tambahin Garamnya Untuk garamnya aku kasih setengah sendok makan Juga aku mau kasih gula Untuk gulanya juga setengah sendok makan Serta aku kasih kaldu bubuk Untuk kaldu bubuknya secukupnya aja Sesuai selera Dan ini aku aduk-aduk dulu Sampai semuanya tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata, baru aku mau tambahin ini saus tiram agar rasanya lebih gurih lagi. Kalau kalian ada kecap manis juga bisa ditambahin sedikit kecap manis agar rasanya juga ada manisnya. Nah, aku aduk-aduk semuanya sampai selesai. Baru ayam yang udah aku suwir-suwir tadi ini aku akan masukin ke dalam bumbu yang udah aku tumis seperti ini. Setelah aku masukin, ini juga aku aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata hingga bumbunya tercampur di ayam yang udah aku swir suwir tadi ya. Seperti ini. Tunggu sampai airnya sedikit menyusut. Kalau airnya sudah sedikit menyusut, nanti baru kita masukin kemanginya. Nah, ini masih aku aduk-aduk agar semuanya tercampur rata dan airnya sedikit menyusut. Nah, ini airnya udah sedikit menyusut, jadi aku mau siapin dulu untuk kemanginya. Nah, untuk kemanginya itu sesuai selera aja. Kalian kalau suka kemangi bisa dikasih kemangi yang banyak. Nah, ini udah agak mengering, aku tunggu sebentar dan ini kemanginya udah aku siapin dan udah aku cuci ya jadi ini aku ambil daunnya aja langsung aku masukin ke dalam ayam yang udah aku tumis bareng bumbu seperti ini langsung aja aku aduk-aduk hingga tercampur rata Nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis ayam suir kemangi ini benar-benar enak banget jangan lupa like, share dan komen ini siap aku sajiin di piring saji seperti ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum selamat mencoba